Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami yang bertanda tangan di bawah ini Sebagai orang-orang yang mendukung Front Persaudaraan Islam Kota Tebing Tinggi Mulai hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2022 Menyatakan sikap sudah tidak mendukung pergerakan front persaudaraan Islam Kota Tebing Tinggi Yang diketuai oleh Muslim Istiqomah Nulingga. Adapun hal itu karena sudah ada perbedaan visi dan misi Di tubuh front persaudaraan Islam Kota Tebing Tinggi Maka dari itu Kami tidak ikut serta dan tidak bertanggung jawab Dunia dan akhirat Atas segala pergerakan front persaudaraan Islam kota tebing tinggi. Maupun sayap-sayap juangnya. Namun kami akan tetap berjuang menegakkan agama Allah. Di kota tebing tinggi. Di bawah komando Habibana Habib Rejik Syihab. Sekian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar. Tanpa tekanan dari pihak manapun. Tebing tinggi 3 Agustus. Tahun 2022 Takbir Allah oh.